Sana lalu berdiri, jadi padu di Indonesia, bangsaanku bangsa. Semua <tuk> oh, permainannya Enteng, udah Tapi oh, ada unsur Bisa itu jangan belum <laughs> berapa